Halo kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan tunjukkan cara aktivasi paket di aplikasi MyXL. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak videonya sampai selesai, ya kawan. Oke, langsung saja saya buka aplikasinya. Tampilan aplikasi My XL, kita langsung klik saja beli paket. Oke, ini dia paket yang tersedia, ya kawan. Tinggal kita pilih. Saya akan pilih paket ekstra combo mini. Nah, ini dia uh, paket yang tersedia. Di ekstra kombo mini ya kawan Saya pilih yang paling atas Yang 20,5GB Dengan harga Rp 20.000 Oke ini dia rincian paketnya kawan kawan ini kita juga diberikan penawaran dengan keuntungan lebih. Ini ada YouTube plus Instagram dengan harga 21.950 ya kawan. Kemudian ini juga ada YouTube plus TikTok oke saya akan pilih yang youtube plus tiktok ya jadi harganya Rp21.920 tinggal kita klik aktifkan oke kawan ini daftar Metode pembayaran yang tersedia jadi di sini uh, cukup banyak juga. Metode pembayaran yang tersedia, ya kawan, tinggal kita pilih akan melakukan pembayaran menggunakan metode yang mana. Kebetulan di dompet digital dana saya ada sedikit saldo, saya akan melakukan pembayaran menggunakan dompet digital dana. Ya kawan, di sini tadi minta masukkan nomor yang terdaftar di Dana. Nomor yang terdaftar di Dana ya, kawan. Saya masukkan, kemudian tinggal klik. Lanjutkan, kemudian klik "Buka Aplikasi Dana". Oke, kawan, sekarang kita sudah beralih ke aplikasi Dana. Di sini, kita diminta lagi masukkan nomor HP sebagai ID Dana. Masukkan kembali lagi nomor HP yang tadi ya kawan Nomor HP yang terdaftar di dana Kemudian klik lanjutkan Kemudian ini sementara berjalan verifikasi keamanan Kita tunggu saja ya kawan Oke, verifikasi keamanan selesai kemudian klik lanjutkan dan ini kemudian tinggal kita masukkan pin pin dana ya kawan oke terakhir tinggal kita klik bayar Oke kawan pembayaran berhasil Ini langsung ada SMS yang masuk dari XL Asia oke kawan ini ada SMS dari XL asiata juga ada notifikasi dari aplikasi myxl nya ini dia kawan paketnya sudah masuk dan ini rincian paketnya kawan Ini dia rincian paketnya. Oke, kawan, itu dia tadi cara melakukan aktivasi paket di aplikasi MyXL. Terima kasih bagi kawan yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.